Thank <laughs> you. Bayangkan dulu kita saling tapi tidak hampir merah tapi kini kita ada tuksan saling kan ku berdoa untuk bisa hidup dan